Thank you. Tell you, in this way, yeah, I'm so in love with you Saya terima nikah dan kawinnya Jujur Sianto, anak kandung bapak Untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai happy wedding buat teman saya Dio dan juju semoga semoga terima kasih apa in this life ada bahagia selalu amin Daday.